Kenapa, Bang? langsung basah enggak? apinya basah enggak? Hah? hp basah basah.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 Milyar, 2 miliar, miliar Satu-satu-satu apa Kayaknya satu, teman-teman Nah inilah Ini Jakarta Banjir Hujan semalaman Kenapa bang? Kenapa <tuk> bang? <tuk> Berapa tarikan hari ini? Ya, dua ah. tarikan doang. Iya. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Jalan Kramat Jaya teman-teman, jalan Kramat Jaya yang kalau di ujung sana, bisa jalan lurus ke sana, itu ada Islamic Center, Islamic Center yang kebakar itu. Hmm. Jalan di Jalan Duku teman-teman, Jalan Duku itu lumayan terbaik, tidak banyak kendaraan yang tidak berani lewat. <tuk> bayang Jalan Duku timurnya masih aman. Main di dalam sono juga banjir juga. jadi kali ini 2023 ini disambut dengan banjir di daerah sini kalau sudah berkenaan apa sendiri teman-teman ini kalau di daerah Pluit sudah marah, sudah sampai ke rumah di jalan lugu dan baru mau bikin laporan bisa-bisa tapi kemudian lewat ini ya. lewat Jaya kalau lewat dalam lewat daunnyapoko dalam tahun 2023 yaitu berpemula banyak yang memandiran. Kita coba jalan ke sana. panggiran harus ini Kita yang mau buat kita, tak Kita Kalau dari awan sih awannya masih gelap ya Ada kemungkinan, ada kemungkinan masih tetap hujan lagi nih Kalau hujan lagi Bisa sampai Ketinggalan orang dewasa Berapa ya kerugian Kerugian dari Akibat banjir ini ya? Setelah PPKM digantikan Indonesia masih tetap merugikan ini hujan semenjak sekitar habis ya habis kembang api dinyalakan Hah? jadi hujan kalau di daerah kota garis mulai pas Bendang api ya tempat bendang api tempat bendang api dijalanan sudah mulai ada hujan api ya. udah ada hujan dijalanan mulai hujan sedikit-sedikit ya pada jangan dinggi sama siapa ya, tersendiri gitu. gitu. ada tetap orang-orang Orang-orang yang tetap Ini nonton yang air <gat> air yang jarang terjadi. Kalau di daerah Kabupaten ada yang baik juga, pada rame nih dan gitu dalam Aku jalan lagi keluar mau melihat keseruannya keseruan mumpung belum hujan lagi, belum hujan lagi. Con uh -huh. Ini jalan apa? Ini ya, pokoknya kalau lurus, lurus ini ke arah Klik ini, nanti kita percaya itu. jalan utamanya pasti amat ya utamanya di jalan sambil nonton sambil bantu like teman-teman ya bantu like-nya yang subscribe jangan subscribe karena subscribe gratis teman-teman udah banjir sedikit di sini di sini ini, ini, ini, ini, ini ternak dengan dagang burung ya. Dagang burung dan ya. makanan burung. Jadi jangan sarang, tidak terancam. ya. Jadi, kalau di kanangnya ada yang panjang dan di. Ulangannya juga aman. Biasanya banyak pesan di luarannya, ucuk online nih di sini. Kita ini Aaujungnya jalan duku kita nah. Jalan duku itu bagus ke sinar. Duh. Duh, di tempat ini nih, kiri ini ada namanya bioskop sinar. Jangan, ya. ada terkena sih. emang jaman nih dilewatin ini. ya yang penting motornya kondisinya bagus ya. jadi mendingan sih teman-teman nggak usah bawa motor deh kalau kalau untuk keliling-keliling dari sini di rumah aja wah terang ini lagi <laughs> lanjut lagi Saya sengaja, ya, tidak lewat jalur utama. Ya, saya jangan lihat pasca tahun baru, pacatan baru. After, thank you, thank you, guys. Ya, selamat tahun baru ya buat teman-teman ya. Selamat tahun baru, semoga semoga ya, semoga uangnya ditambah setiap tiap Doanya gitu, Bang. Saya Awan lawan. Berarti <tuh>, jadi teman-teman nah inilah. bali tadi, nah ini. ini? kita sudah sampai di belakang ya, itu, itu. ya kalau jadi, di tinggi sini, sini, aman ya. ini, ya, rumah kalinya udah mulai penuh nih. ternate jadi oh, ini tanggul ini sudah ditinggi ini teman. ini kita belok kiri nih, kita belok kiri. Nah, sekarang tidak banjir kita lewat sini aja nih. ini di sini ini, ya, ini, nih harusnya nih udah terkenang nih, apa karena sistem kompanya terbunci ya dari yang di depan jadi kita tegak dikit Airnya itu langsung sedot terbuang di kali tadi tembok, kali itu terus tembusnya kali itu sudah de... melewati yang daerah tadi tuh juga saat, juga sari ya kan, juga jembatan. Kemudian kita tidak tadi kita tidak lewat tempatnya tadi. Ya jalan besarnya aman ya, jalan besarnya aman. Kali ya, masih aman lah. Tanjung priok, Cilincing, ya meskipun ada banjir ya masih terkendali ya. Eh, tapi itu Jadi sebenarnya pada saat ini, ini Ada pada saat COVID ya COVID itu Ada yang dirugikan Ada yang diuntungkan juga Tapi lebih banyak yang dirugikan ya Kalau menurut saya sih Dan saya Eh dengar sih, oh, utang makin bertambah. Bukan utang pemerintah aja, bukan utang pajak. Yang... Utang tiap rakyatnya pun makin bertambah. Rata-rata bertambah. Nah, ini kita di Gading, teman-teman. Jadi kalau mau mau ke Pola Taga ya ada kemungkinan malnya bisa bisa dikunjungin ya, nah, meskipun ada kendala sedikit karyawannya dia nggak masuk karena kebakiran karena karyawan tenangnya. Tapi kalau yang loyalitas tinggi tetap aja ya tetap pada pelayanan ini konsumennya ya. Ini Minggu, orang banyak lelah habis tadi malam uh, berhappy, ini ya kan berhappy dia berberkati dia di penghujung malam tahun baru ya. Ini orang-orang. Mungkin bangunnya kesiangan Oh kesorean Mungkin ada yang baru tidur jam <laughs> Ini yang di sebelah kanan ini garis putih yang di kanan ini Yang di tengah-tengah kan ada garis hijau Ada hijau di kanan Kalau jika itu malam itu nyala teman-teman ada namanya paku jalannya. Jadi yang led lap, lednya itu nyala kalau malam ya. Nah, ada kiri saya ini ada monitor. Oh, Oke. Okay. Okay, sini karena di sana terlalu banjir ya Jadi Bapak Gading udah tidak terlalu banjir Teman-teman Jadi Bisa pompanya Berjalan dengan baik Artinya ya, dirawat baiklah Di Gunur terakhir ya Dirawat baik Panis ya Panis yang rawat sih Kareawat yang nya di pemerintahan beliau lah gitu. Oh, Nomernya tadi tuh agak ada disimpan ya. Banjir itu karena tadi main lama saya ngumpul. Bantu like ya teman-teman ya. Bantu like nya. ya teman, teman yang ada saudara di sini ya mungkin kabarnya ya baik-baik saja ya karena tidak terjadi naik bisa masuk ke apa, nah ini, apa kompet, nah itu apa kompetenya tutup pompanya tutup pompa pompanya berfungsi juga di sini masih berfungsi Nah, ini danau nih, ini danau buatan, danau buatan yang ada di kompleks. Kalau dapat, ini saya luasnya kurang tahu ya. tapi yang jelas mah ini bisa dijadikan area jogging ya, jadi bisa dijadikan area jogging sampai ke sana, terus balik lagi di danau ini yang akan menampung ya air-air hujan air hujan yang terjadi di kompleks sini ya kompleks Kodamar dan sekitarnya ya ditampung kemudian yang tadi tuh dan situ ada di sebelah sana itu ada uh, ada kompak kompak tadi yang air itu dari situ ngalir di sana. Kemudian dibuang, dibuang, dibuang di kali tadi tuh. Kali. Cuaca mendung ya. Di sini juga masih mendung sepertinya, mendung ini rata, tapi hawanya tidak terlalu dingin. maka panas ini. Jadi sepertinya sinar matahari tetap ada cuma terhalang oleh mendung ini cuma hawa panas dari matahari itu terasa di sini teman-teman tidak banjir teman-teman panjang jalan ini tidak banjir ya dalam arti kata tidak banjirnya ini hasil dari dukungan semua pihak ya. baik yang pasukan kuning Asikan uh, biru ya, kan? Tidak kapan, kapan Nanti kita ngobrol ke sana, teman-teman nanti tidak nol ya. Kita buat video di sana. Kita di sini ada di sebelah sini ada sekolahan. Ya di. Asli. Warga sini sering kebetulan di sini nih. Ini namanya masjid teman-teman ya. ya, kalau mau di review ya. Bang review dong. Itu masih baru, Ya silakan komen di bawah teman-teman, komen di bawah ditekan. Di sebelah sananya nyurbari di sebelah selatan, eh di sebelah utaranya itu ada food court. Saya pernah nge-vlog di situ, ada ya vlog saya di itu nggak terlalu banyak ya. Soal itu terkendala sama baterai saya yang lemah bang, saya coba. udah ya banjir, aman. masih sistem drainase di sini bagus, sama ya, saya yakin di Purwokerto juga nggak terlalu banjir ya, karena dari zamannya, oke okay, ya, kan udah dilaksanakan pembangunannya dan pembangunan danau, danau itu karena di fluid itu yang luas sekali itu kita akan mencetapun ya asal kompanya berfungsi ya kompah jadi Indonesia ini dari Jakarta ya di Jakarta ya Jakarta ini wajar lah kalau tergelam ya ini sudah dibuat kompah-kompah kayak dari Belanda ya, Belanda itu tugas pemerintah berikutnya ya pemerintah berikutnya berapa lagi ya uang dicetak dicetak dulu lah yang proyek itu bisa lah ya ya pokoknya ya kita tahunya mah. bagaimana gak banjir lah sih, saya dikelilingi Jakarta ini di sama yang di sebelah timurnya itu udah dikelilingi BKT, jadi ya. penanggulangan banjir kanal sudah dibangun dan sudah meskipun pada saat pembebasan lahannya, lahannya itu ada sedikit kendala ya. tapi oh, secara keseluruhan lah secara keseluruhan bagus lah bagus jangan lupa teman-teman ya saya... jangan bosen nonton video saya mau yang nonton video saya tambah tapi... dawangan ditambah 10 miliar